Serentak dengan proses pembukaan sekolah itu, kita akan terus mempergiatkan pemberian vaksinasi kepada golongan remaja Pada waktu kita mulakan program vaksinasi, kita menggunakan formula yang konvensional untuk kita kira herd immunity Yang didapati bahawa antara 70 hingga 80% vaksinasi baru kita dapat herd immunity tetapi pada waktu itu sebelum penularan varian Delta, Delta has basically thrown out the herd immunity calculation and it is difficult to say when kita boleh dapat herd immunity dengan izin. Sebab itu kita jangan lagi melihat kepada soal herd immunity. Kita kena pastikan bahawa liputan itu seluas mungkin. Uh, Oke, okay, uh, untuk makluman, pada hari ini kita uh, membuat program outreach di beberapa kampung di kawasan eh, Dun Bengawan. Untuk hari ini, yang pertama tadi kita telah membuat di uh, Kampung Jawa, uh, Bengawan, di mana ada uh, yang divaksin beberapa orang, dan untuk uh, di kawasan... Uh, Dun Bangun ini itu Kampung Ulu Lemagar. Ada beberapa kampung kita akan sampai uh, ke rumah-rumah uh, untuk memberi vaksin. Dan setakat ini uh, kita telah uh, membuat satu uh, perantian uh, di mana di iski Ulu Lemagar kita telah uh, membuat pembaksinan kepada penduduk di sekitar dan dianggarkan seramai uh, 100 lebih orang yang hadir pada uh, pagi ini. Dan untuk uh, jadwal seterusnya, kita akan ke Kampung Sembiling pada uh, esok. Uh, di sana kita akan uh, membuat uh, pemaksinan di kawasan penduduk Kampung Sembiling. Uh, Itu antara program yang kita akan uh, buat pada minggu ini untuk uh, uh, menjejaki ataupun uh, terus Uh, kepada penduduk untuk kita uh, dapatkan pemberian vaksin ini kepada mereka okay. Okay. Okay. Okay. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak saja lah membantu kami ini tidak dapat kerja lagi kasihanlah betul-betul minta kasihanlah macam begini ini habis kerja pula lagi bergaya tangan pun sakit macam mana penyakit lagi lamajanto ampus iso sa betul ba tiap beli buat sudah pemberian tuhan ini <laughs> amma terima kasih banyak-banyak ko -banyak. nobo nupo di buson dari dan nun nuno de bahasan ko terima kasih nak pisadia zaton ko ikat kau dahitih. am nung ki panjang-panjang umur ka pagi jumpa takawi bangton Panjang umur Mengetahuan dokter apa dia sih? Ketahuan ada andau gigi nak. Sebab bijinya napa ditinggal. Harap napa di dokter jalan mana hak nemenakan. Karena apa kekam jalan mana hak nemenakan Harap pilih tiap-tiap bulan menerima bantuan. Iya, noh, bingkana. Ketahuan ada andau gigi nak. apa tinggi? Curam pak? Nah, nebak nggak sop baru dapat tuh. Oh iya, wasong kata, wasong, <tuh> ya sampai tuh, oh. teman. masuk ke Puncak? Terus masuk ke itu? Uh. kalau kalau sedikit, sepatilah hmm. oke, teman-teman hari kedua bagi program di uh, dimana uh, kami sekarang ini sedikit kesukaran apabila keadaan hujan lebat semalaman jadi kita tengok nanti bagaimana, adakah uh, keadaan ini berterusan ataupun adakah uh, outreach ini akan diteruskan ataupun bagaimana. Kita tunggu pemahaman selanjutnya dan keadaan hujan memang uh, agak uh, memimbangkan kerana dijangka kawasan rendah akan dijangka melalui banjir kilat. tenggelam nah baru-baru lagi tuh oke okay, teman-teman, beginilah keadaan di Kampung Sumbiling saya sekarang berada di Balai Raya Kampung Sumbiling di mana di sini diadakan Program Outreach Vaksin Anjuran CIT FAPAR Serta hari ini juga diadakan program Sepakat Ad Community Anjuran bersama Jabatan Penerangan Daerah Papar Bersama UPPM N30 Bengawan Dan di sini kita menyerahkan beberapa bakul makanan Kepada para penerima yang fakir miskin, asnaf Dan juga mereka yang tergolong dalam golongan OKU dan untuk maklumat tuan-tuan puan-puan, di sini dijangka ada beberapa golongan yang divaksin, vaksin iaitu golongan 12 hingga 17 tahun serta warga penduduk di sini yang uzur serta mereka yang tidak dapat keluar ke Pekan Bengawan. Jadi inilah tujuan utama program Altruish ini diadakan bagi akses vaksin kepada warga penduduk yang tidak dapat bersama ataupun pergi ke PPB uh, yang terdekat. Siara semacam merasa bersyukurlah sebab anak-anak sudah dapat vaksin ibu bapak pun sudah dapat vaksin. Ide macam merasa sehat sudah sudahlah. Macam macam merasa sudah dari penyakit yang sekarang. Okay. Ya. Berapa orang anak hari ini vaksin? Tiga. Tiga orang. Uh -uh. Oh, semua sekolah, ketinggian berapa kok? Ah uh, ya. lima satu tiga. Tiga yang hmm. satu. Yang last -tahun masuk tahun depan tahun 2, yang empatnya masuk tahun depan 6. Tahun 6 sudah tahun depan. Oke, okay, program ini adalah program outreach uh, untuk daerah uh, Mbak uh, Bongawan lah. Untuk reach student-student dengan penduduk area sembiling yang belum dapat vaksin lah. Jadi kita dapat uh, jumlah tuh dalam 70 ke 80 orang lah. Nah, di sofa kita sudah dapat 78 orang lah, which sudah reach, kita punya target. Untuk hari ini dos, semuanya dos pertama ataupun yang... Kita cover bot mana tahu just in case ada yang second dos dia tidak dapat keluar, dia sudah miss appointment, kita akan cover terus lah. So, tidak payah keluar lagi untuk mendapatkan second dose-nya. Menteri Akademik Tanah yang pangkwar uh, akan membantu uh, untuk mengadakan uh, beberapa hebahan uh, di mana hebahan yang kita akan lakukan di... ...kampung-kampung di mana program outreach akan diadakan. benar juga mengadakan promosi ataupun program untuk melalui semua. Untuk penduduk menurut sekitar ya, semutan agak menggelakkan di mana golongan dewasa ada juga datang, golongan orga Mas pun ada dan juga golongan remaja umur di antara 12 hingga belas tahun pun ada datang pada hari ini. dan Jadi kita berterima kasih kepada Jabatan Kesehatan yang membawa dan juga saya membawa program ini ke pelosok pendalaman di daerah Papar ini ya. Harapan memang untuk cover 100% lah, kita dapat moping balik semua yang <coughs> tidak dapat vaksin termasuk yang uh, warga emas, yang bedbound, yang bedridden, OKU, kita boleh cover semua dengan student lah yang uh, 12-17 sampai 17 years old lah. Oh saya rasa macam berterbaik, berterbaik berterba, berterba semua ni, GKM sebab jarang bertumpus-tumpus masuk kampung kan yang macam susah masuk tinggi. Korbatan tu macam diulur susah betul mau nah, pergi vaksin di skilnika ataupun di sekitar sama macam bersyukurlah sebab jarang ambil kesempatan ini hari bagi ambil vaksin untuk budak-budak. Iya -budak. saya menyuruh kepada mereka uh, ambillah vaksin ini karena ia amat penting untuk kita meneruskan kehidupan kita. Dalam uh, norma baru pada masa ini Dan jangan risau Setakat ini Kita tidak uh, apa nampak uh, Efek ataupun kesan uh, Vaksin ini kepada uh, Diri kita ataupun keluarga kita Jadi Dia juga sebagai satu daripada uh, Keperluan Untuk kita pada masa ini Dan kita harapkan semua masyarakat Untuk uh, terus dengan menyokong program-program kerajaan iaitu program uh, CITF iaitu program Outreach Vaksin agar negara keluar daripada pandemik COVID-19 Saya Muhammad bin Abdul Rahman dengan ini melaporkan Setiap hari penuh cabaran Menghadapi ketidaktentuan Lindung diri Lindung semua Norma baru realiti Kita semua akan menghadapi Lindung diri Berjayaan bersama, lindung diri, lindung semua Marilah kita bersama, vaksinasi akan menyelamatkan kita Dan ceria Lindung diri